semoga yang kali ini benar enggak bermasalah lagi soalnya ini udah ngetek ke berapa ya ke 10 apa atau keberapa kali gitu 10 lebih lah pokoknya ngetek berapa kali dari tadi gagal terus semoga yang kali ini benar. Oke okay, kamera jangan macam-macam ya capek aing ngetek berapa kali cukup nggak jadi-jadi <laughs> Oke okay, kembali lagi bersama Romoto Vlog jadi untuk di video kali ini kita mau nge-review modifikasi karena udah banyak juga yang nanyain Bikin video review modifikasinya Part-part apa aja yang diganti Terus harga part-partnya yang dipakai itu berapa Harga spare part maksudnya Harga spare part yang dipakai itu berapa Sekarang kita bahas Karena baru sempat bikin sekarang Sebenernya mau bikin dari kemarin sih Cuma apa ya Masih ada spare part yang belum datang Jadinya baru sempat sekarang Dan sekarang udah kepasang semua Terus paling banyak tuh pertanyaan di komentar tuh berapa total modif dari awal sampai akhir, sampai jadi kayak sekarang? Itu itu mah nggak apa ya, nggak saya hitung. Apa total awal dari pertama modif sampai sekarang itu nggak saya hitung, karena emang nggak kehitung sih. Malas, malas aja gitu ngitungnya. Yeah. <laughs> Makanya nggak saya jawab. Ya mungkin bisa diambil patokan aja dari dari video review modifikasi ini. Di total aja harga part part modifnya yang dipakai nanti sama saya total harganya sama list-list harga list harga-harga spare part itu nanti saya taruh di akhir video mungkin bisa di dari situ sebenarnya mah kalau dilihat dari maksudnya dilihat langsung ya modifannya mah nggak terlalu banyak part modif yang dipakai tuh nggak terlalu banyak tapi pas saya catat kan saya catat di hp tuh buat dilihat pas di review pas dilihat kok di catatan kok ada banyak ada sekitar 40 list tapi pas dilihat kok kayak sedikit gitu. Itu sampai sekarang nggak tahu kenapa. Ya mungkin kayak gitu emang. Terus untuk perbedaannya kalau dari Modifan yang pertama sampai sekarang itu yang paling kelihatan paling decal doang sih. Decal itu stiker full bodinya, stiker bodinya. Cuma itu doang yang paling kelihatan. Mungkin karena kan dari Modifan yang pertama sampai ketiga sekarang kan ganti decal terus ganti desain. Mungkin ada sekitar tiga tiga kali atau empat kali lah ganti desain decal itu jadi mungkin yang paling kelihatan tuh cuma decal doang kalau selebihnya mah yang kecil kecilnya mah enggak terlalu kelihatan dan untuk informasi pembeliannya ini pasti banyak yang nanya sih karena memang udah jadi pertanyaan paling sering yang paling sering ditanya beli spare partnya di mana maksudnya spare part yang dipakai itu beli di mana sama beli dekalnya di mana dekal tuh yang stiker full body takutnya beda bahasa kan takutnya nanti di sana dibilangnya stiker full body di sini bilangnya dekal kalau saya mah bilangnya dekal gitu takutnya beda bahasa gitu beda penyebutan maksudnya untuk untuk pembeliannya spare kalau kalau spare part modifnya kalian bisa langsung cek aja instagramnya faisal MX shop dan untuk dekalnya kalian bisa langsung cek instagramnya RT heroes graphics dan untuk aparel kayak kaos yang saya pakai sekarang, yang saya pakai untuk video review sekarang, atau jaket hoodie yang biasa saya pakai, itu kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di RTH Heroes Industry. Jadi itu dia untuk informasi pembeliannya. Sengaja saya taruh di awal biar nanti nggak pada bingung nyariin kan. Kalau ditaruh di tengah nanti, kelewat, ditaruh di belakang nanti, ya gitu. nggak ketonton lah maksudnya. Jadi mending ditaruh di awal aja. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke video review modifikasinya. Karena nge-reviewnya di luar beda tempat. Kalau buat openingnya sekarang di kamar gitu. Makanya pakai baju seadanya. Ini untung kameranya cuma sampai sini. Kalau sampai bawah kelihatan pakai celana apa? Futsal yang di atas paha gitu. Kayak biasa celana-celana cewek apa sih namanya itu? Celana hot pants atau apa gitu ya? Pokoknya itulah. Kalau saya mah cowok gak apa-apa. Gak rasa malu gitu. Maksudnya kan cowok kan pakai celana pendek. Kalau cewek mah beda cerita. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oh, oh, oh. Oke kita lanjut lagi tapi sebelum ini gue mau ngasih tahu dulu buat kalian jadi ya pasti ada yang nanyain beli partnya mana, beli spare part modifnya dimana jadi mending saya kasih tahu dari awal video aja jadi buat kalian yang mau beli part-part modif yang kayak saya pakai sekarang itu bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal shop. dan untuk dekalnya itu kalian bisa cek langsung di Instagram di RT eros grafik jadi mending dikasih tahu di awal video biar nanti enggak pada nanya-nanya lagi Oke okay, sekarang kita mulai dari decal. untuk decal nih pakai bahan orajet dari Dirti Eros grafik jadi ini dari Dirti Eros grafik untuk harganya nanti mungkin di akhir video jadi di akhir video nanti di sama saya dikasih catatan harganya bisa kalian lihat aja langsung nanti jadi untuk decal tuh dari Dirti Eros grafik terus yang selanjutnya bagian stang bagian stang ini kalau untuk stang, pakai rental 997 twinwall, warna biru. Kalau barpetnya ini beli sendiri, karena barpet bawahnya itu warna hitam merah. Ini warna biru beli sendiri, jadi terpisah lah bar Terus untuk selanjutnya riser, jadi riser ini pakai expedition udah full CNC, cuma ini yang fat bar, warna biru juga. Terus selanjutnya handguard kalau untuk handguard nih, pakai dari Scarlett handguard tulang CNC juga warna biru dan untuk selanjutnya apalagi Oh ini handle untuk handle kiri-kanan ini pakai endrotek pakai endrotek warna biru terus bagian saklar enggak ada yang diganti hanya saklar sebelah kanan ini pakai Exabre jadi nyari starter tangannya sih biar kayak slider gitu jadi saklar kanan yang apa bagian saklar yang diganti cuma kanan yang kirinya masih ori terus untuk spion ini make spion sepeda bulat ini kacanya cembung jadi untuk masalah kelihatan atau enggak ya udah cukup kelihatan udah cukup jelas terus bagian stang udah bagian atas nah, ini bagian headlamp kalau untuk headlamp ini, make reflektor ori, cuma di custom lagi, dimasukin lampu LED. Jadi custom sendiri untuk reflektor depannya, lampu depannya. Terus lampu depan udah ini USD. Kalau USD ini make Real Jam Del Ini udah yang PNP WR, jadi ini limited edition, yang apa special edition buat WR. Jadi udah PNP, udah full PNP, tinggal pasang. Untuk harganya nanti di akhir video semua. Oke lanjut. Tadi bagian YSD udah ini make real jam jilgai Terus untuk chill servernya ini make yang biasa sih. Harga harga 35 ribuan lah. Terus untuk bagian piringan depan ini make semi floating dari expedition. Jadi udah semi floating kalau dilihat-lihat modelnya mirip ini siapa Piringan standar tracker agak-agak mirip sih. Sekarang kita ke bagian jok. Kalau untuk joknya ini jok original <coughs> cuma di custom ditambah busa jadi biar kelihatan lebih rata. Dan untuk cover joknya ini make dari Faisal MX warna biru, biru garis hitam. Jadi ini jok original hanya di custom busa biar lebih rata sih. Terus untuk bagian spakbornya ini spakbor belakang ini udah make yang aftermarket. Jadi dia lebih panjang dari yang orinya. Dia lebih panjang jadi panjangnya selisih sedikit sih nggak terlalu jauh juga sih Cuma lumayan kalau pakai ini kelihatan agak panjang selanjutnya ini bagian handle grab untuk handle grab ini pakai Z, punyanya KTM jadi ini buat KTM cuma di custom lagi dibuatin dudukan untuk handle grab pakai roz punya KTM terus stop lamp kalau bagian stop lamp ini pakai 3-in-1 yang LED cuma apa ya pokoknya yang univers universal lah ini stop lamp universal cuma di custom dudukan lagi untuk video pemasangannya kalau stop lamp udah ada tinggal cek aja videonya udah dibikinin sekarang kenal pot kalau kenal pot nih pakai Radamel ini Radamel f4 blue carbon jadi bagian belakangnya karbon bagian silencer sampai ke bagian pipanya itu blue biru Radamel f4 Blue carbon terus, knalpot udah selesai. Selanjutnya, selang radiator untuk selang radiator ini pakai dari Samko yang udah ukuran apa buat PR155, jadi udah PNP, tinggal pasang, nggak perlu motong-motong lagi. Sama ini tutup headnya di ripen lagi sih. Ini di pen biru, tutup head cover headnya. Cover block head maksudnya jadi cover block headnya ini di repaint biru lagi, coba paling habis berapa doang. Kemarin di repaint sama bagian depannya, apa sih namanya nih? Cover head sama tutup aki, tutup aki sama cover radiator itu di repaint biru, di repaint sendiri. Terus untuk cover blok mesin yang kiri kanan ini, pakai yang plastik ini yang keluaran pertama kalau nggak salah keluaran pertama per keluaran kedua dulu yang pertamanya itu kan yang karbon kalau nggak salah motif karbon ini yang keduanya cuma ini dipotong bagian cover gearnya karena pakai yang aftermarket lagi cover gear ya sebenarnya ini satu set sampai apa sama cover bawahnya bagian bawah cuma cover bawahnya nggak dipakai cuma pakai cover blok kiri-kanannya aja terus untuk engine guard bawahnya ini make dari Yamaha untuk engine guard bawah engine guard bagian bawahnya ini pakai original dari Yamaha ini aluminium ringan bahannya terus apa kuat jadi banyak yang nanya sih ini engine guard bawah ini pakai apa Bang ini tuh pakai original Yamaha jadi emang aksesoris aksesoris khusus dari Yamaha buat WR cuma barangnya susah karena ini kemarin pas dapat tinggal satu terus pas mau order lagi ternyata udah habis udah nggak ada cuma nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak. udah apa udah ada apa belum terus engine guard bawah udah pedal rem untuk pedal remnya ini make dari Scarlet yang CNC karena ini juga baru keluar buat VR kalau yang sebelumnya make original cuma di custom ujungnya pakai punya kayak kalau untuk sekarang udah keluar jadi ganti lagi ganti yang khusus buat VR lah terus pedal rem Sekar, ya, sekarang pedal persneling kalau untuk pedal persneling ini pakai dari Scarlet juga CNC sama warna biru karena udah keluar juga udah ngeluarin buat WR jadi kalian terus pedal persneling udah Oh ini cover gear depan jadi ini cover gear depannya ini pakai dari Scarlet juga jadi kemarin tuh satu set pedal persneling pedal rem sama cover gearnya cover gear depan ini bahannya CNC juga warna biru selanjutnya itu apa ya frame slider kalau untuk frame slider ini dia apa kemarin bikinnya custom sendiri karena emang belum ada buat WR. jadi frame slidernya custom satu set sama jalur roda depan belakang jadi bikinnya sekalian satu set sama jalur roda depan belakang. Ini bahannya kayak teflon gitu sih, teflon. Cuma untuk kalau frame slidernya, bagian besinya ini karbon. Untuk selanjutnya ini bagian pijakan kaki, bagian pijakan kakinya ini make dari TLD warna biru. Jadi TLD warna biru. Cuma ini make punya KLX apa CNF dulu gitu, kalau nggak salah. Karena belum keluar buat WR waktu itu, jadi pakai ngakalin, pakai punya CRF dulu, atau kayak kalau nggak salah, lupa. Pokoknya udah lama, soalnya. Terus untuk footstep belakang, nah ini banyak yang nanya ini, apa bagian footstep belakang ini, makai apa? Kalau footstep belakang ini sebenarnya makai punya Satria FU, footstep robot, namanya, mereknya Kakra. Cuma ini nggak PNP buat WR, karena buat Satria FU kan, jadinya di custom lagi. Buat dudukan terus, kalau untuk pijakannya ini make dari Wilwood. Jadi, untuk body footstepnya pakai dari Kakra, punyanya Satria FU. Untuk pijakannya diganti pakai punya Wilwood karena lebih panjang sih. Kalau yang Wilwood ini, kalau sama yang bawahnya pendek. Jadi, yang selanjutnya ini standar samping. Untuk standar sampingnya ini make punya KTM, mereknya ROZ, udah CNC tapi ini nggak PNP karena di custom lagi dirubah lagi dudukan standarnya dilas lagi jadi nggak apa enggak bisa PNP karena emang punya KTM sih karena kan sistemnya kalau KTM kan pernya di atas kalau bawaan WR kan pernya tuh di bawah jadi harus di custom lagi biar bisa dipasang lumayan sih harganya ini standar samping terus swing arm jadi untuk swing arm nih, pakai replika YZ dari Lislas, buatan Lislas. Bahannya full besi. Jadi kalau masalah kuat atau enggaknya, ya jelas kuat. Karena bahannya full besi. Swing arm pakai replika YZ. Terus untuk monosok masih ori, masih ori bawaan. Karena oh aftermarket kayaknya belum ada yang ngeluarin sih. Kalau aftermarket yang ngeluarin buat WR tuh, kalau nggak salah baru Ohlins doang. Oh harganya warganya 8 juta-10 jutaan lah Terus swing arm udah gir belakang untuk gear belakang ini make ROZ ROZ punyanya apa ya KX atau YZ sih kalau nggak salah kemarin tuh pakai pokoknya pakai punya KX atau enggak YZ kalau nggak salah warna biru untuk ukurannya belakang 48 gear depan ukurannya 13 jadi 1348 untuk rantai 520 pakai merek yang biasa sih ini mau ganti juga soalnya udah jelek juga rantainya terus bagian gear udah sekarang selanjutnya wheelset ini wheelset paling banyak ditanya sih padahal udah berapa kali saya jelasin di video ukurannya berapa ukuran ban nya berapa tapi masih ada yang nanya juga kalau untuk wheelset depan belakang lingkarannya pakai scarlet, velgnya pakai scarlet depan belakang untuk ukuran depannya itu 300 ukuran belakangnya 350 untuk tromolnya depan belakang makai Expedition kalau tromol tromol makai Expedition depan belakang terus untuk bannya ini banyak maxis, depan belakang Maxis extra Max kalau untuk ukuran bagian depan tuh ukurannya 120-70 yang belakang ukurannya 140 per 70 kalau jari-jari make Expedition juga sih kalau nggak salah jari-jarinya terus wheelset udah apalagi ya rantai mah udah ya tadi cuma 20 tromol depan belakang udah semua ini udah semua sih jadi untuk totalnya nanti sama saya ditaruh di akhir video biar bisa di, jadi referensi lah referensi buat modif jadi biar bisa tahu harga harganya kan kalau untuk tot banyak sih yang nanya apa total habisnya nih berapa kalau modif total habisnya mah kalau dihitung itu nggak tahu berapa pokoknya udah udang ngitung itu nggak modifnya dari awal tuh habis berapa nggak nggak tahu paling <tuh> ini mainnya di tampilan aja sih kalau untuk mesin masih standar masih full standar bawaan pabrik cuma diganti velocity-nya doang velocity-nya make wr 3 velocity mungkin segitu aja sih untuk modifikasinya enggak terlalu banyak nggak terlalu hedon karena hedonnya dari mana gitu dari sebelah mana nggak ada hedon hedonnya sini motor sebenarnya karena yang dipakai part-partnya juga apa ya standar lah Enggak murah enggak mahal, standar lah. Jadi kalau mau dibilang hedon mah enggak. Hedon tuh kalau misalnya part-partnya yang dipakai tuh kayak ya pokoknya harganya enggak ngotak lah. <laughs> itu baru bisa dibilang <coughs> itu baru bisa dibilang hedon. Kalau kayak gini mah dibilang hedon mah enggak sih? Soalnya part-part yang dipakai juga ya standar, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Cuma segitu aja modifikasinya, mungkin nanti kalau emang ada di, ada yang diganti lagi ya paling dibikin lagi. Ini banyak yang bilang kenapa sih warnanya terlalu banyak warna biru? Karena ya gimana ya? Kan saya ngelihatnya bagian tengah ini, bagian rangka ini kan udah hitam, udah full hitam, cover semua full hitam. Jadi ya mending dikasih aksen aksen warna biru aksesorisnya. Karena mau dikasih warna apa lagi? Ini udah, udah ada warna silver di bagian bawah di bagian tengahnya ada hitam ada biru karena bagian body juga kan biru-hitam pokoknya yang maunya nggak enggak terlalu banyak warna lah rencananya sih pengen beli body lagi satu bodi set bodi set WR cuma belum keluar yang aftermarketnya adanya yang original jadi paling nanti beli bodi set warna hitam terus dekalnya dikasih warna apa ya hitam juga jadi dekalnya dasar hitam mungkin nanti aksennya aksennya biru cuma belum ada belum belum ready body setnya untuk wear yang original juga belum ready enggak maksudnya ready-nya itu paling cuma bagian set panel belakang terus sayap depan itu doang sih kalau untuk full set belum ready kemarin waktu itu udah pernah nanyain harganya itu kalau body set wr original tuh kisaran kurang lebih satu jutaan lah, 1,1 kalau nggak salah. waktu itu pernah pernah nanya soalnya dapat di online, cuma pas mau pesan katanya nggak ready semua, cuma sebagian aja. jadi nanti ya mungkin kalau ada kesempatan kita ganti warna, paling warnanya nggak nggak nggak jauh jauh sih warna gantinya, warna hitam doang paling, hitam terus pokoknya warna hitam, warna dasarnya hitam, terus aksen striping stripingnya kasih warna biru itu doang sih paling yang diganti soalnya mau ganti apa juga duit udah habis mau ganti kaki-kaki YZ ada sih di rumah udah ada cuma belum dipasang jadi mungkin nanti aja lah. Oke jadi mungkin segitu aja untuk video review modifikasinya kalau ada yang nanya mau nanya-nanya nanti mungkin bisa nanya aja di kolom komentar apa yang mau ditanya, cuma jangan nanya ukuran ban, ukuran velg, ukuran apa lain-lain, karena udah dijelasin juga di video. iya nanya lagi. Pokoknya nanya nanya apa yang yang nggak saya jelasin di video, nanti saya jawab. Oke? Okay. Segitu aja untuk video review modifikasi. Mod, mungkin segitu aja untuk video review modifikasi hari ini. Nanti kalau emang ada yang dimodif lagi, yang diganti lagi baru update lagi bikin lagi ya bikin videonya juga sebenarnya buat ini sih buat referensi kalian juga ke misalnya ada yang mau modif kan bisa jadi referensi kan mau modif apanya dulu mau modif kayak gimana jadi bisa jadi apa contoh lah saya bukan contoh ini sih bukan ini maksudnya apa ya ah, itulah pokoknya pokoknya buat referensi aja buat referensi siapa tahu kalian yang punya WR mau modif bisa nonton video ini oke okay. jadi ditunggu lagi konten-konten selanjutnya see you next video